Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Di Lovers serta Leslar Lovers Dimanapun kalian berada Diva TV kembali hadir Untuk mengabarkan Kabar terbaru seputar Lesti kejoran dan Rizky Pilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara Klik like, comment, dan subscribe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 Baiklah, para sahabat dimanapun kalian berada, untuk kabar terbaru sore hari ini, ada sebuah kabar spesial dari Indosiar. Ya, para sahabat ya, kita lihat nih, wow, sebentar lagi malam ini akan menyaksikan kita bersama-sama. Para sahabat ya, acara malam nominasi Ida 2021 atau Indonesian Dendut World 2021. Malam ini, jam 8 malam, para sahabat ya, mudah-mudahan idola kita, dedek kejoran bisa masuk. Nominasi di semua kategori. Amin. Ya Rabbal alam Yuk yang terbaik. Bismillah. Bunda Baby L. Mudah-mudahan bisa masuk nominasi di berbagai kategori. Banyak dukungan, banyak respon yang diberikan Dari para fans, yakni dari akun Bitterbutur Ada skor mengatakan Bismillah, Bunda BBL Tuh, persahabat ya Dan kita lihat juga komentar lain diberikan Dari akun Instagram Hamsaliza mengatakan Bismillah, Lesti Kejora Masya Allah, Amin, persahabat ya Doakan selalu yang terbaik Mudah-mudahan, di dalam Lesti Bisa masuk nominasi dan bisa memenangkan Penghargaan Amin Ya Robbal Alamin, dan selanjutnya ada kabar terbaru bersama ya, dari Turki. Nih, kita lihat diunggah oleh akun Instagram Lenslar underscore 0501 yang mengunggah atau meripas kembali postingan dari ayah kejora bersama ya, di Istanbul, tentu. Tim, keluarga, dan idola kita sudah prepare, Pak Ya Koper sudah disiapkan untuk OTW ke Indonesia. Wow, siap-siap terbang lagi ke Jakarta, katanya ke Jorah ya. Mudah-mudahan selama sampai tujuan dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan untuk idola kesayangan kita.